Salah satu musik yang kita dapatkan dari Arabian dengan gendusnya Yaitu dari khasnya Habib Ahmad bin Muksin al -Fab. Baik, sebelumnya saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa Manajjila TV Cirebon yang kami hormati dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menikmati kembali podcast kita di suasana Ramadan yang bertepatan juga dengan hari Jumat bermalam Sabtu, yaitu pada tanggal 31 Maret 2023, atau bertepatan pula dengan malam yang ke-10 di bulan Suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Pada malam hari ini, seperti biasa, kita akan kembali menikmati, mendengarkan sebuah paparan yang berharga, dalam rangka tolak tola ilmi yang tentunya bersama yang sudah tidak asing lagi di untuk daerah Cirebon dan sekitarnya, bahkan untuk Jawa Barat dan Indonesia, yaitu setelah hadir di suasana podcast Hikmah Ramadan pada suasana malam hari ini, yaitu ada Habib Dr. Syekh Muhammad Al-Khattab. Selamat malam, dan bersama saya, Edo Sujiono. Kami ucapkan selamat malam kepada pemirsa Manajila TV Cirebon yang kami hormati. Untuk itu kita mulai untuk paparan dan keungkapan ataupun yaitu sebuah naskah pembicaranya akan diwajankan oleh Bapak Dr. Syekh Muhammad Alman. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya. terima kasih ya Kang Edo. Terima kasih juga. Seniman kita ya Habib nah, Ahmad Bin Muksin Al ya, yang Muhammad, tadi Muhammad. sudah mengawali ya membawa kita kepada sebuah suasana tarek namanya suasana yang sangat menyenangkan menyenangkan. Segala. Salah satu kekhasan musik ini sifatnya itu yuletifruh dia dia melembutkan ruh dia melembutkan hati. Maka sebetulnya tidak ada orang yang nggak sebetulnya secara fitrah musik itu disukai oleh semua orang. Betul. Karena ya. musik ini adalah sebuah suara yang universal. universal. Ya. Dan dia itu melembutkan hati. Ya. Jadi orang bisa aja orang berantem gara dengan musik jadi damai. Bisa damai. Iya damai ya kan? Iya gitu. Seperti nah, apa? Juga dengan, <laughs> dengan kita menikmati ya. petikan alat dari Arabia ya dari ha. Habib Ahmad ini. Ha. Saya juga terasa di Arabia ya, dibawa Terbawa ya, itu di, ya, terbawa di ya. suasana negara ya, meta. Maka gini kang gitu saya curiga ya, orang yang suka berantem itu, jangan-jangan kurang dengerin musik iya <tuk> <tuk> kan? iya iya betul, betul, ya, betul, betul. Ya. Ya. Ya. Malah, saya teringat kalau nggak salah perkataan Khalil Gibran itu salah seorang penyair dari ya, ya. Lebanon, kan, salah, Lebanon. Ya. penyair Arab dia bilang apa perempuan itu yang bahagia itu gampang kalau oh. mau perempuan bahagia itu. apa itu Jadi, Misalnya minum kopi dengerin musik baca buku gitu dia sudah selesai seperti Menur menurut saya, apa? bukan hanya perempuan itu. Siapapun yang lakukan itu, laki-laki ya, laki -laki minum laki -laki. kopi laki -laki. ya, kan, ya, kan? kalau perempuan mungkin minum teh ya, laki -laki. ya dengerin musik, salam baca buku, salah dia apalagi syarat untuk bahagia ya? Apalagi kalau kita nopingnya, nah. yaitu di OLK. Di OLK oh, lebih banyak ya, ya. lagi. <laughs> oh Keseluruhan gitu ya. <laughs> ya, ya. Yang Alhamdulillah juga itu banyak juga teman-teman kita yang sudah hadir di sini ya. hari ini. Mudah-mudahan juga OLK juga akan terus berkembang ya, dan ya. Bisa, bisa berkembang secara signifikan gitu. Di sini ada di ada guntur lempar dan sebagainya. Ya, ya. Oke, nah, saya berawal dari musik dulu ya. Hmm. Menurut saya musik itu tidak perlu diperdebatkan. Saya teringat saya kutip pendapatnya seorang penyair besar, Rumi, Jaludin Rumi, Pak oh, Ahmad Rumi, Rumi, Rumi, Rumi. Rumi. Dia bilang apa? Musik yang haram itu adalah suara kurang lebih ya. Yeah. Dia bilang begini, suara sendok dan garpu tetanggamu yang miskin. Itu musik yang haram kamu dengar. Artinya apa? Yeah. Kalau kamu melihat orang lain susah, kamu nggak bantu, itu yang haram. Yeah. Kamu nggak usah persoalkan musik, boleh. Ya musiknya. Yeah. Kita itu menembutkan hati. yaitu alat. Alat. Kan? Dengan musik orang bisa aja menuju kepada Tuhan. Iya kan? Betul. Dia alat dia. Betul. Iya. Tapi kalau suara-suara tadi apalagi musik-musik kampus ini memang musik-musik religi yang mengingatkan kita kepada kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang gitu ya. artinya baru petikan aja kita sudah tersentuh hati kita Tersentuh. Ya. Apalagi dengan nanti olah vokal dari hati sendiri nanti, yeah, nanti kita nanti kita, kita kita perlu nanti dengar ya, ya, ya, ini. Ini ya, masih ya, pembukaan ya, nanti ya, suaranya masih oh, ya, kita tunggu oh, nanti. Baru instrumen gitu ya, ya. Yang kedua betul dibilang apa bilang apa? Alam ini penuh dengan musik. <coughs> ya itu apa misalnya suara Alintar wa yusabbihu ar-ra'du kamu lihat halin lintar ini petir itu dia kertas di itu juga musik Ya, kan ya? kemudian hujan suara hujan gemericik air hujan itu juga suara musik suara ombak ini juga musik gemuruh gunung ketika gunung meletus gunung mengeluarkan lava dan sebagainya itu juga sebuah musik bahkan di bumi yang kita injak ini dibawanya ini ada suara-suara yang kita nggak dengar Yeah. Suara musik-musik, yeah, yeah, kan? suara suara betul -betul. Kemudian pijakan kaki kita ini, ya. tiap hari kita melangkah itu juga musik yeah. Kuda, yeah. sampai Al-Quran bersumpah dengan wal'adiyah, ya yeah, kan yeah. Aku bersumpah dengan suara kuda yang petakannya luar yeah. biasa itu Iya yeah, kan, semua ini adalah musik-musik Kemudian lihat, apa namanya, pohon yang bergerak Kena, apa namanya, daun-daunan yang kena angin Itu, itu juga suara musik, yeah. angin yang bergerak, itu betul. juga musik berapa banyak ini sekedar contoh musik, berarti natural musik ini berarti apa alam wujud ini perlu dengan banyak musik dan ini menarik semua itu bukan hanya sekedar bersuara bertasbih kepada Allah tetapi kata Al-Quran apa kalian tidak pernah mendengar tidak pernah memahami tasbih mereka ayam berkokok setiap hari dengarannya berkokok nggak? Setiap hari, terutama menjelang subuh, menjelang subuh. Nah, menurut ahli makrifat, suara kokok ayam itu adalah dia menyebut dua asma Allah, subuh hunkutus, subuh hunkutus, suci. Bukan sudah waktu subuh dia kata ayam yes. ayam jago loruk. itu dia bertasbih kepada Allah. Hmm. Kita manusia kadang-kadang kalah sama ayam kita masih tidur ayam sudah berzikir kepada Allah. Betul. Ini sebuah contoh Mas Ito ya? Ya, ya, ya. Saya berangkat dari sini bahwa alam ini dipenuhi dengan musik. Bahwa alam ini adalah mencipratkan keindahan, mengisyaratkan tentang keindahan hmm. dan seluruh keindahan di alam ini kembali kepada sahibul Jamal, pemilik segala keindahan yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Musik ini adalah sumbernya siapa? Zatnya Allah Subhanahu wa betul, betul. Jadi dia sekedar alat. Ya? sebagaimana HP, dia alat. Dia kamu gunakan untuk apa? Kalau musik kamu gunakan untuk kemudian melembutkan hatimu. Kamu memuji Rasulullah dengan musik, ya, itu akan menjadi mulia, menjadi berharga. Hmm. Saya berangkat dari situ. Yang kedua, tentang puasa. Nanti kita betul, kita tunggu ini pembahasan tentang puasa. Ya kan? Apa sih yang perlu kita ambil dari puasa? Hikmahnya, Iya. Hikmahnya Yeah. banyak ya, bod, ya? tentu banyak dan kita tidak mungkin dalam waktu singkat ini kita bahas semua, betul. tapi yang penting-penting saja. Betul. Apa sih saripati daripada puasa, ekstraknya apa sih, yang paling penting dari puasa itu apa? Yeah. Ya. Ada puasa, yang banyak kan orang awamnya sekedar menahan lapar, ya kan, dari apa namanya, kaki dari subuh sampai maghrib puasa nggak papa lah ini juga dihargai ya kan pada level, level seperti ini enggak apa ada level ada levelnya, gitu ada levelnya. Gitu. tapi hakikat puasa bukan hanya itu puasa saya menyebutnya kita ada istilah imsak imsak tahu ya kita Tentu menjelang itu. kalau sudah apa namanya Menang mau rotan sawah ya dan kegiatan, dan minur. kegiatan makan dan minum imsak dari bahasa itu artinya menahan diri seperti kekhasan di Indonesia itu ada istilah imsak kalau kita sudah mau Sahur mendekati sukuran kan ada istilah itu, imsak, imsak kita diingat iya. supaya maksudnya tahan diri jangan nah, nah. Tapi lebih penting daripada itu, saya menyebutnya dan mengistilahkannya dengan imsak hati. Nah, ini. Ah, ini istilah baru. Imsak hati, hati kita perlu imsak. Apa? Hati itu keinginannya banyak, ingin ini, ingin ini. Dan kalau menurut keinginan hati, gak akan terpenuhi orang hari ini kepingin ini kepingin. Ini. Kamu berikir bahasnya orang yang sudah korupsi triliunan apa puas. puas? Dia ingin tambah, sudah triliunan tuh Triliun? Triliun itu berapa uang? Masih kurang, ya? gitu. kalau recehan itu berapa bisa? Banjir oh, ya, ya, ya. Kalau dia belikan kerupuk misalnya triliun itu berapa banyak? Berapa kudang gitu ya Tapi pertanyaannya, apa orang yang sudah korupsi triliunan itu akan puas atau tidak? Karena hawa nafsu, loh. keinginan ya, ya. Robya Adawya, seorang wanita sufi Dia bilang apa? Saya melakukan imsak Hatiku imsak, maksudnya dua hmm. puluh tahun saya kepingin kurma, ya, hatiku ingin kurma, ya, hawa nafsu kurma, enggak saya turuti Pada dua tahun menahan diri dari sekedar makan apa kurma. Ini robiyah adawi ya, seorang sufi, seorang sufi. Padahal kan ya, halal ya, halal, nah? halal. halal kurma. Nah. Tapi dia sengaja untuk melatih dirinya, untuk menciptakan sebuah imsak terhadap dirinya, dia latih seperti itu suatu kali dan dia paling pantang apa ini ini menarik pelajaran imsak ini dia disuruh oleh ayahnya kebetulan mau apa di rumahnya katakanlah nggak ada gareng nggak ada minyak nggak bisa minyak menggoreng nggak bisa panggil sama ya kamu minta ke tetangga apa minyak goreng kita nggak bisa dia ini Robi Adawi ini paling pantang minta bantuan orang. Oh, jadi dia tuh selalu mintanya kepada allah langsung gitu tapi karena ini kan dia ini si malakamat ini kan perintah dari ayahnya karena ini apa yang harus saya lakukan ini menuruti saya sudah nih, karena ini perintah orang tua kita terpaksa ketok ketok Subhanallah rupanya tetangganya lagi tidur atau enggak ada dia senang dia Mudah, berarti saya nggak sempet minta kepada orang dan satu sisi ya, saya di, sudah yang disuruh ayatnya. Ya gitu, saya ya. sudah melaksanakan perintah orang tua kan, Betul. tapi alhamdulillah saya tidak minta kepada manusia sampai seperti itu. Saking nggak kepinginnya minta kepada orang sampai seperti itu. Saking ya, ya. imsak untuk tidak meminta minta. tidak minta, dia hanya hanya perlunya kepada Allah, hajatnya ya. hanya Allah yang. Gimana Allah. Allah. caranya Allah kan? Uh. Dan Allah menemui seperti itu. Alhamdulillah. Ini ini pelajaran-pelajaran berharga dari orang sufi bagaimana imsak hati. Yeah. Nah ini ini yang tidak mudah. Berapa banyak kita begini mas itu. Saya sering katakan misalnya ke kalangan ibu-ibu ya. Saya bilang begini ibu, coba imsak apa, mulutnya imsak. Ya kan bukan ya kan ini yeah. masuk yeah, yeah. Bukan tidak mau masukkan makanan atau mana. Bukan itu ibu. Masuknya apa? Nih imsak mulut itu. Misalnya saya contoh gini. Yeah. Ada satu perempuan baru beli kain dari misalnya pasar kanoman atau mana ya pasar pagi eh, iya. pasar rebu terserah lah eh, iya, betul. bahwa kemudian dipuji puji kainnya oleh perempuan ini buji-muji depan anda ibu-ibu oh, kain ini kain paling mahal paling bagus ibu tahu bahwa itu kain murah kan? apa yang lakukan ibu, ibu? pasti ibu langsung komentar ya ah, kain ini sih banyak saya juga nah, punya nah, iya. berarti ibu belum imsak mulut Ya, biarin aja, mungkin dia kepenuhnya itu, uangnya cuma segitu Dia menilai bahwa kain itu bagi dia itu sudah paling hebat Hati harus tidak bicara Jangan dalam bicara. hal ini ya. Ya. Biarin aja, iya, gak iya. usah dekat orang, gak usah bantah orang Kenapa kanyakan kita ini penyakit? Iya, iya, iya. Ini namanya imsah gaji yang tidak mudah Betul iya. Masih banyak lagi yang akan dilontarkan dipaparkan oleh hati kita ini dan tentunya juga ini akan lebih menarik makin malam. akan lebih menarik juga karena uh, yang akan kita paparkan juga bukan sekedar permasalahan di bulan suci dan hal yang lainnya. Yang tentunya banyak sekali ilmu ini yang kita dapatkan dari podcast kita malam hari ini yang tentunya disiarkan langsung yaitu dari tempat yang sangat. Uh, bersahaja ini yaitu di kafe atau di toko ya itu Omah Lawas, Omah Lawas Kes Kesepuan. Kesepuan Kota Cirebon. Baik uh, Habib sebelum kita Tunggu. lanjut jangan dituntaskan dulu biar pemirsa juga yang melihat uh, permasalahan kita di malam hari ini lewat prokes Ramadhan lewat Manajina TV juga akan lebih penasaran dan yeah. lebih penasaran lagi kalau kita mau dengar lagi eh, satu sentuhan halus dari instrumennya yaitu Habib Ahmad bin Mufisin al Kap. Emang Dilanjut yeah. instrumen bersama nyanyi, Musik bahwa bahwa. Bersama nyanyi yeah. juga lebih lebih apa <laughs> <laughs> Enggak.